Halo semuanya, ketemu mana? Ambe Aquita Valentina, di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar! Hari ini kita akan mencoba sebuah game yang diproduksi oleh Rusty Lake. Yang mana Rusty Lake sendiri memang udah terkenal banget dengan game-game puzzle yang unik, membingungkan, absurd, dan lain sebagainya. Rusty Lake, itu iso banget di sama Dark Domes. Mereka kayak koyok uh, apa imbangan loh Dan genre-genre yang seperti ini yang diusung Rusty Lake, Dark Domes, uh, style artnya, aku suka banget. Oleh karena itu, aku ingin main ini bareng ambek kalian. Apakah kalian siap? Ya, oke, okay, kita mainin. Nah, hari ini Ya, game Rusty Lake yang akan kita mainkan judulnya adalah White Door pintu putih kira-kira apa yang akan membuat kita amazed dengan sebuah pintu putih ini yuk sama-sama kita mainkan kalau kalian belum subscribe, ayo subscribe po. kalau kalian suka sama konten ini, coba di like dulu kalau kalian pingin lihat konten-konten yang seperti ini, request requesto. Dan kalau kalian pingin lihat konten-konten yang sudah kita mainkan sejenis ini, ada di playlist. Coba cekkan. Oke, yuk sih tak masang headphone bentar. Press circle to start. Ada, ada, ada. Kita disambut dengan sebuah judul ya, The White. Oke, audio Oke, ya. Oke, ya. Enggak ya. Oke, okay. <tuk> ya. Oke, ya. mainnya ya. Oke, oh, no, new game ya. Apa oh, lagi? Tak klik sana sini ya. coba ya. Okay, apa jangan-jangan ya. Oke, ya. Oke, Iya dong. Day ya. Oh, yuk, disuruh narik nih Oke okay, tak tari eh ala-ala komik interaktif ya onok oh, panel kita interaksi sama itu terus membuka slide selanjutnya Wow interaktif sekali Oke okay, kita disuruh ngapain ini ada seorang pria yang mana itu karakter kita terus makan Oh Drag to drink. Oh, beneran interaktif ya. Wih, aku amazed banget. Drag to drink. Oh. Ah, ice, ice, Terus, iso nggak minum air putih ya? Wah, oh, sudah. Sekarang biar melek, kita minum kopi nih. As. Ah, segar di pagi hari. Terus donat, donat iso dimakan nggak sih? Dronat bisa dimakan nggak? Oh, oke okay. Pek, pek Kanan kiri Pek Oh, kanan Eh, kiri toh Oh, diklik, di klik, klik, klik, klik That was nice uh, Enak Iyalah Kari cepat, gak masalah Oke, okay. oh. ini apa? Hmm. memory test available after dik jam 3 sore 15.00 oh. Kayak memang belum ya. Jalang ngenee wonge. Oke, okay. gosok gigi dulu lah. Kok iso sarapan disek gak gosok gigi salah jane kudu gosok gigi dhisik. cemot ya. Ha? I'm clean. Aku bersih. Enggak, enggak mau kumur-kumur ini. Hah? Direct to brush. Sudah. Uh, mungkin milih baju ya. Eh, enggak ding. KTP. Jensen Bird Food. Perusahaan pakan satwa. Surname Hill, given name Robert. Robert Hill ya, nama kita Robert Hill. Lahir tanggal 6 bulan 7 1931. 31. Wah, orang dari masa lalu sekali nih Baik, terus apa? Kita lihat di luar jendela Ada apa nih depan rumah kita Hey birdie Hi birdie Nice view Oke okay, kita coba klik sana sini Waduh mulai simbol-simbolan Ada note juga Get up sudah breakfast sarapan udah bersih-bersih uh, diri sudah check up check up check up di mana status confused uh, oh Robert Hill aku ya confused aku lagi diapain aku enggak ya ngerti oh check up Check up itu maksudnya kesehatannya benar-benar di -check up sama medis Hai Mr. Hill I see you are awake Aku lihat kamu udah bangun uh, Kamu bingung ya Kamu itu habis kecelakaan Apakah kamu ingat? What is your given name? Oke, tadi... Robert R N T What year is it? Waduh, aku juga ngerti, ta? C Kalau kita lahir tanggal 6 bulan 7, 1931 Tahun berapa ini? si, oke, boleh nyontek nggak? nyontek ya, sih. di mana tadi drawer ya? oh boleh boleh nyontek kok. kosong ya, kosong. sih. dan kita nggak tahu usia kita berapa rek mungkin di sini mungkin di catatan schedule kita nah 1972 oke kita bisa jawab 1972 and the date wah kata teluk tanggal 14 bulan 8 14 Thank you, Robert. Ya, yeah, sama-sama. Uh, Nyonya. I will check on you tomorrow. Uh, tolong patuhi program yang ada atau schedule yang ada. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, schedule kita? Memory Training. Do you want to start the test? Mm, yes Oke, okay, ada sebuah bulatan Terus diapain? Oh, donat. Uh, ada sebuah kotak atau rectangle mm, What did you see? Frame, your frame, error. Oh, oke, okay. box berarti cuman ini donat, box, oke, okay. plan, frame. Hah? Apa itu? Speaker Ya yeah. uh, Lingkaran Aku oh, enggak tahu itu apa Koin. Coin Bird Bird, of course, it's bird ye hmm. kita lolos Press and... Oh apa? Itu? Oh dapat makan. Siap. Dapat makan. Le nggak lolos tes gak dapat makan nih. Berarti. Nah, uwe. Oke, okay. dinner time. Uwe kita dapat apa Spaghetti sama Coca Cola sama sebuah pil yang aku tidak tahu itu apa. Menurut aturan dokter makan sek si ya, makan sek. Oh iya, spaghetti. Nyam-nyam. Mimi minum. Pelan-pelan kok keselak, kok. Sama Mimi obat. Wow. It was tasty. Mm -mm. Terus? Eh, huh? recreation. Oh. Oke, okay, urusan toilet ya. Eh. Ya, hey. siram. Oke. Okay. Kemudian, oh, enggak. Recreation Apa re... Apa rekreasi? Recreation Apa no games? Apa? Oh Olahraga dong Satu Dua tiga, empat, rekreasinya fisik ya, lima, enam, oh, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, oke, okay. well that's fun, alright, lucu <laughs> ya semua, <sembah. laughs> habis recreation, rekreasi dengan olahraga. Pupuk otomatis naik kasur dong. Pupuk. Diselimuti ya. Selamat malam Robert. The break up. We met at the usual spot. Uh, we siapa ini? Usual spot. Kita bertemu di sebuah tempat yang biasa kita kunjungi. I was having a coffee at my favorite table on the right. Aku sedang minum kopi di meja posisi favoritku yang ada di sebelah kanan. Oh, digeser. Kayak so, anu ya. Ah, ini dia. Robert Hill alone just staring at the table. Suaranya enak sumpah. Pengisi suaranya kok eerie catchy banget you know. I was staring at the table. I was stressed out turning all the stuff in the same direction. Aku lagi banyak pikiran dan ngelamun gitu aja di mejaku. Oke, okay, karena ini kopi mungkin pakai creamer, oh, sugar, gula. Ketimain, nomain, nomor dua. In the same direction. I took a sip. Aku meminumnya pelan-pelan. They served me my donut. I ate it. Uh, donatku datang dan aku makan. Another five minutes passed. Setelah lima menit berlalu, oh ditahan. Ohi, mekannya lucu sekali. Finally, she arrived. She looked tired, but beautiful as ever. Pacare datang. Setelah lima menit berlalu, dia datang. Tapi kelihatan kelelahan. Tapi tetap cantik. She pulled her chair just a little bit closer. Ya, menarik kursi itu untuk bisa lebih deket, Kayak. Kayak ngono. Iya. Yeah. She looked away. Not a good sign. She looked away kayak nggak uh, fokus ngono loh. Ke kanan, ke kiri nggak celinguan ngono kaya katé maling re I don't think we should see each other anymore. I've decided to go away for a while. Perpisah? Kayaknya aku nggak nggak feeling deh kita bakal besok bareng. Dan kayaknya aku mengakhiri nyandik sih. I didn't know what to say. I just took another sip. Aku tahu harus apa. Aku... Minum sip. I tried to touch her hand, but she pulled away. <laughs> And then she was gone. Dia pergi. I didn't know what to feel. Aku nggak tahu perasaan apa yang harus kurasakan, marah, kecewa, sedih, kecuampur pur, <tuh> <tuh> taruh emas, ya, masa jamnya bisa dilihat gak ya? waduhai status sleepy ngantuk. oh bener-bener harus sarapan dulu ternyata iya, like, orang oh, indonesia kan biasanya yo sih katan sih, oh, ngono si ke gigi dulu, mandi dulu like, mereka enggak, sarapan sih wes sarapan sih um, makan donat dulu yo, makan dulu, re, baru minum ya Game ini dijalankan dengan orang Indonesia bisa menjadi lain loh ya get ready. Nah, orang barat sih main mungkin juga bisa berbeda. Ini apa sih? Oh, awal loh ini kenang-kenangan kita di cafe itu. eh kok ada minuman berwarna kuning apakah iki Fantara sejeruk? tidak endorse. Oke, kita sudah minum kopi. Apa lagi fantai gitu. I love donut. Iya. Yeah. Terus uh, urusan toilet. Cacat cacat cacat cacat. Du, kenapa sih berbunyi? Ketap ketip deh, biar giginya nggak kuning. Oke, okay, ready, habis mandi. Eh, kok ada box? Kok tiba-tiba ada box? Oh, no, no, no, no, no, no. Cek jadwal dulu, cek apa ya? Up. Waduh, Mbak, le, buka itu biasa, Kok coba mau utang hutang neprak? Emm, Mede, Mede, Mede, enggak, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Mede, Waduh, se- se- se- se- se- kalkulator se- ya tak tak se- no se- kalkulator se- tak hitung manual lah se- coba tak hitung manual se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- se- Oke, okay, we're back. What was favorite cafe? Oh well, nest. Menurutku sih gampang pertanyaan-pertanyaan dan kita tahu cari datanya di mana. Where did you work? Oh, Johnson. C nyontek. D ID card. OSSON Johan SSON S O N. Johan S, -S, -N. Jo S, -S -N. What do you like for dinner? Makan malam enak apa yo? Ya? Pizza, <laughs> pizza of course. Thank you Robert. Making progress. Progress untuk, progress untuk. Sopay gue mau. Gak sadar. Oke, okay. kita ada kemajuan katai. Oke, okay. thank you. Terus memory training. Do uh, you want to start test? <laughs> Lain jawab, maybe Kenapa? Buatlah keputusan, Pak Hill uh, Robert Hill Ya. Yeah. Waduh, kok tambangnya lagi Donatnya ada yang kecokot satu ya Oh, langsung dipilih Cari yang berbeda, ya. Waduh, sesuai tas psikologi, koi aku pas SMA. Bien, oke. Okay. Yang manakah yang berbeda? Yang ini, enter. Oke, okay. yang paling bawah. Uh, kemampuan untuk asah logika orang Itu juga bisa ditingkatkan dengan mainan-mainannya seperti ini rek. Jadi Kembangkan dirimu Dengan apapun yang dunia sediakan It will be awesome Terus Of course yang nomor 3 Ini masih ISO lah ISO tak jawab lah Yang ini enter Oh, Oke, okay. of course, of course. Kita sudah tes memory. Makan malam. Pizza, pizza, pizza. Mamsy. Ugh. Yang. Leong Indonesia kau lemongkan ngecemas ngecemas karena. Nge Dah makan sudah. Min obat dulu baio. Cek dikit. Oke minum dikit. Ambil obat terus minum lagi. <laughs> makan, iku le mangan <laughs> Oke habis recreation. oh ya tentang tadi studio. Aku kepo aku pengen lihat Johnson Bird selesai belum waktu nih mbak ya yaudah recreation dulu oh beda beda yo alat recreationnya oke okay, kita mainan bola ot oh. oh harus ditahan oke okay. oke okay, i can do this i can do this Hop. And go. All right. Okay. Tahan lah. Okay. Okay. Yeah, I'm good at this. <laughs> gak, gak ngerti ya kau, le harus di apa? Ya harus diarahkan. Sleep. Okay. Good night, Robert. Bird food. I was driving to work. Aku I turned off the radio. The music reminded me of her. Musik ini ngingetin kamu sama Mbak tadi. Oke. I had to stay focused on the road. Aku harus tetap fokus di perjalanan. Ya maksudnya kan nyetir ya, enggak boleh meleng, Pak. I stopped for a red light. A up to the car. I down the uh, ada seorang apa ya, yang di lampu merah biasanya ya. I gave oh, her a coin. Masih, apa, ibu-ibu itu. The light green. story late. yang aku suka banget. Aku terlambat. Aku harus... Hmm. oh, itu diarahin orek. Itu diarahin orek. Oh, alah, ada panah-panah ya. panah-panah semua Oke. I walked up to the front door. Benar-benar nuruti kata-kata ya. The doors were locked. kunci oke okay, kita udah masuk di kantor kita tempat kita bekerja jalan terus My boss tightened his tie you are late go to your station Kamu terlambat dan cepat kembali ke station Station Prabaka kita Enggak Eh station berapa station satu, Enggak ada K. Eh. cari aku bingung Cari di mana ya data station kita? Saja benar-benar kue saja. Oh, oh, I see, I see. Hah, kau nak tangan bareng? Oke, lanjut ke stasiun cocokkan dengan Itu ya Simbolnya Main <meng> celek titik Oke, okay, lolos Satu lagi Ijo, ijo dong Oke, okay, ijo Nah, ini saya angin lagi iya iso enggak ya Oke okay. Stasiun 3 Iya, apa? Do not push this button Tapi, untuk pilihannya menekan Tell me why in a finger kan? Boom Bedos ya, bedos Lari Kabur Kabur kabur, bu, oh, aduh amade, dah ada pak, kabur, oh, kak kalian kabur ternyata, serius ini kemana? My boss pulled his helmet down. You are fired get your stuff. Hari ini dapat telat, terus dipecat. Oh, ON, di apa telat pecat uh, what a day what a day hari yang sangat memilukan eh, ada tanaman, aku baru sadar ikilah, tanaman ikilah Door. mental health and fishing, ya pak pembenahan mental dan tempat memancing, fitur yang sangat menyenangkan. Eh, kita cek jadwal kita seperti biasa, breakfast and go. Ah, ada pergi-pergi kok mulai ada tikus mimik dulu sedikit makan I don't want to where that must go kita mau harus cari tikus ya lapus ya kamu kesepian itu tak ini juga baru oh my god ada tanggalan Terus ada simbol Tanggal 20 ini apa? boleh dibuka, boleh dibuka. kabul boleh. Oh. Mm. Oke. Okay. Foto-foto kita ya. ya. Dua memori berharga kita. Mais, sunflower. Oh. Apakah? Ini bisa kita kasih ke Birdie. Mungkin Birdie mau. awalnya dulu CEO perlu maju, butuh konsentrasi tinggi. Oke. Okay. Hi, you are late again. Kosong. Slot ketiga. You caused at emergency. Code delapan dua tujuh are fired. Ya banyak ungkapan buruk yang Robert terima. Ini peta, peta ke kantor. Hmm. Ya apa yo? Aku mulai bingung rek. Koyok, aku ngerasa jadwal yang ditentukan untuk kita, Robert nggak mau untuk ngikutin jadwal itu. Sudah si minum dulu, lah. donatnya nggak mau dimakan, ya. Biasanya tidak suka, eh, tikus, tikus, bentar-bentar. Oh. Wait a second, tikus. Aku masih nggak tahu. Bagusnya... loh Makan donat Dan dia mati Berarti donatnya beracun dong Berarti next time kita harus hati-hati Dengan makanan yang disediakan mungkin ya Saatnya check up. Yeah. Check up. Mm. Hi, Robert. I hope you sleep well. How are you feeling today? Biasa aja sih. Lebih ke arah capek lah. Tired. What bird? Birds food? Createion. What? Toka apa lago? C. Mace and flour. Sun. Sun. utama, paling utama karena regress karena regress where is your word located? gak aku kebaginan lain lake karda iya re, 16 kilo pine street no uh, kilo aku gak ngerti jawabannya re iya apa ini re wah sulit sih ya, yeah, bentar oke, okay, we're back tadi setelah aku muter-muter ya, muter-muter ternyata cara baca kita salah bukan sebuah gedung yang ada tulisan on-nya bukan tapi sebuah tempat di mana ada asap mengepul kita coba lihat map lagi ya yeah. Street ternyata kita terkecoh tadi Yo jangan melakukan kesalahannya sama 30 Lake Street aku tahu nih 30 Lake Street ya yeah. where's the Owl nice location nah kalau all nice mungkin yang tadi 16 The emergency count 8 Ya, yeah, 827. What do you like for dinner? 8 nah, Aku 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fish. Maybe. It was nice to see you again. 8 datang cuma tanya-tanya gitu lo. I will keep an eye on you Lah tambah keep an eye on you? Kok tambah diawasi? Oke okay, kita lanjut ke memory training bukannya ini adalah versi kita di sini loh iki lo jadi Oh my god wait wait wait apa yang kurang, ha, kan, jendela, jendela boy Oke Bener, tadi salah Temen dan coba loh, Rek Duh, sampai pusing aku Oke okay. Yang tidak ada Ngebug berarti tadi itu kesehatannya Robert Hilto kesehatan mental kita juga ikut diuji ne, <tuh> <tuh> Finally, oke, okay. mungkin setelah Robert tidur di hari ini kita stop dulu dan lanjutkan petualangan kita di episode selanjutnya makan saya tapi ikan oh that's creepy Wash fishy, yeah, recreation kita dapat mainan apa lagi hari ini? Box in the box, apa kita kena? What? Oh my god, bahkan recreation pun mikir. Oh my god, oke, okay, kita coba. Masuk akal ah, Sangat menguras keringan ya, Apalagi tidur ya. Oke okay, sampai sini tak closing ya reo See you till the next video Terima kasih sudah nonton Dan jangan lupa like Untuk kalau suka sampai ini Komeno isi hati kalian tentang video Kali ini di kolom komentar Atau bisa bales Uh, komentar yang tak pin ya besio terus video dadah see you, ciao dadah